Bernama lengkap Ramzan Ahmad Khadirov, lahir di Sentori, Chechen-Ingus SSR, Chechnya tanggal 5 Oktober 1976. Di usia yang masih sangat muda ia dilantik menjadi Presiden Republik Chechnya pada tanggal 15 Februari 2007. Penunjukan Presiden Vladimir Putin, Chechnya adalah salah satu negara pecahan Uni Soviet di masa lalu. Sebelumnya Ramzan Kadyrov adalah komandan militer yang tangguh dalam menghadapi pasukan Rusia demi membela rakyat Chechnya. Presiden Ramzan Kadyrov adalah sosok yang sangat teguh dalam ketaatan menjalankan syariat Islam di bawah kepemimpinannya. Ia memberi dukungan penuh kepada muslimah yang ingin berhijab. Ia juga melarang praktek perjudian dan minuman keras. Ketika terjadi penghinaan atas diri Nabi Muhammad oleh kartunis Denmark. Ia sangat bereaksi sangat keras ketika itu. Ia menyebut Denmark sebagai negara yang mendukung terorisme karena ulah salah satu warganya yang menghina Islam atas nama kebebasan. Lebih jauh, Kadirov melarang semua turis yang berkuarga negaraan Denmark masuk wilayah Chechnya, dan ia juga pernah melarang aktivis LSM Denmark di Chechnya. Bahkan Kadirov menghalalkan darah pelukis kartun Nabi untuk dikubur hidup-hidup. Tidak hanya dikenal dengan tegas dan berani Ia juga disebut sebagai presiden panutan dalam menerapkan nilai-nilai dan ajaran agama Islam Setidaknya ada beberapa kebiasaan dan program yang diterapkan sejak awal pemimpin Memimpin chatnya Di antaranya yang pertama adalah Kebiasaan hariannya adalah membaca selalu 5.000 kali per hari Yang kedua semua pejabat negara dan menteri wajib sholat Isya dan subuh berjamah di masjid yang tidak melaksanakan akan dipecat dari jabatannya yang ketiga, anaknya yang berumur sekitar 10 tahun telah menghafal Al-Quran dan keempat, cintanya pada ulama dan para habaib Ramzan Kadyrov dikenal sosok pemimpin yang cinta dan dekat para ulama terlepas dari sikap tegasnya dalam membela Islam, Kadyrov adalah sosok yang lembut Lisannya tak pernah kering dari melantunkan selawat nabi. Ia pun mengajak seluruh aparatur negara untuk membiasakan diri membaca selawat nabi. Menurut beberapa sumber terpercaya, Ramzan memang seringkali tampak mengumumkan selawat kepada Nabi Muhammad manakala tak sedang berbicara. Tentu itu saja. Ide itu saja, presiden yang kini berusia 41 tahun ini juga mewajibkan seluruh polisi dan tentaranya untuk sholat subuh dan isyak berjamaah di masjid. Kabarnya, siapa saja yang membangkang terhadap perintah ini, maka resikonya adalah dipecat dari jabatannya. Satu lagi yang menjadi obsesi terbesarnya adalah Ramzan Kadyrov, yaitu ingin ingin membangun masjid terbesar di Eropa. Dia mengatakan, saya mau membangun masjid terbesar di Eropa, kata Ramzan kepada surat kabar setempat, The Guardian. Saat peletakan batu pertama pembangunan masjid tersebut, kini obsesi itu telah menjadi kenyataan. Sebuah masjid berkapasitas 10.000 jamaah dan menjadi masjid terbesar di Eropa telah berdiri di kota Shalichetnya. Dewan Ulama catnya Ulama dalam siaran persnya mengatakan masjid baru ini akan dilengkapi sarana pendidikan Islam dan sekolah penghafal Al-Quran Itu hasil upaya pemimpin kami yaitu Ramzan Kadirov katanya Ceznya telah menciptakan kondisi dan menjamin kebebasan untuk mempelajari dan mengakui Islam Katanya seperti dikutip oleh situs radio Voice of Ruzia Pembangunan masjid yang desainnya dirancang oleh tim arsitek dari Uzbekistan diperkirakan akan memakan waktu tiga tahun. Saat ini, Cetnya sudah menjadi masjid besar. Ahmad Kadyrov Moskwe yang dikenal sebagai heart of Cetnya, jantungnya Cetnya. Ahmad Kadyrov adalah ayah Ramzan Kadyrov. Cetnya memang menjadi negara Islam yang ingin membangkitkan sejarah Islam dan kebesaran Islam masa lalu. Sejak terpilihnya menjadi presiden, Ramzan memang disibukkan dengan tugas pengelolaan negara, banyak pihak menilai cet yang sempat hancur karena perang, kini mulai tertata menjadi rapi dan bersih.